Seperti biasa, jangan lupa kita harus cek dulu filenya. Yang pertama ada komen di sini, ada skema dan juga ada charset ya. Ini kita tidak perlu kita ubah ubah karena body memang harus. Kemudian, nah untuk post id, berhubung kita ingin apa ya merelasikan dengan pos, maka ini kita ganti dengan helper yang namanya belongs tuh, jadi comment itu milik pos, dan pos ini ada di mana? Pos ini ada di modulnya adalah namanya ini, kita copy paste aja biar menghindari typo, ya. copy dan kita paste di sini, dan juga di pos itu kita juga perlu melakukan, boleh melakukan ini boleh juga enggak. Jadi kalau misalkan nanti kita select database misalkan get all post gitu. Apakah kita ingin menyertakan komennya di sana ikut ya di attach gitu ya, ditambahkan atau enggak. Kalau kita mau berarti kita harus menambahkan satu baris di bawah sini yang namanya adalah has many. Jadi timbal balik ya relasinya ya. has many comments. Kemudian kita arahkan bukan ke post melainkan ke comments ya nah ini yang adalah modulnya namanya di sini ya ini oke kemudian kita akan melihat migrasinya juga untuk memastikan saja bahwa tidak ada yang salah atau mungkin kita perlu tambahkan nah di sini ada post id dengan referen post dan kemudian ada on delete ya jadi ketika postnya di delete kita mau ngapain nih di table comment? Apakah dibiarkan ataukah kalau saya lebih prefer di delete all saja? Biar tidak nyampah gitu ya. Jadi ada komen-komen yang dari post yang sudah tidak ada ya, dihapus saja gitu. Sudah selesai dan sekarang kita semuanya aman, kita bisa jalankan mix ecto migrate.